Sebaliknya waspadai jika harga oil US terus bergerak ke atas dan menembus level 71.20 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 72.15. Sekian analisa forex untuk tanggal 21 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212